Iya boleh-boleh, dinner-dinner so, dong Iya, yang nanti kamu pakai baju dinner. yang buah gitu ya, yang bagus Iya, pakai karung gerak ya, apa? Karung mana? gerak, Goni. Goni. ajak Gue nih, gue diajak makan gimana lagi Pakai dress, sedangkan nanti padang Nanti padang pakai dress anjing, kalau ngewarteknya Co, cow, apa ya? Kayak Ke -ke apa ya, guys ya? apa ya? Parah. di gudang. Keluar deh, Gen. Wah. Banyak abang-abangan ya, cok. balik dulu aku. Ya. Matanya sangat jeli ya guys <SILENCIO> ayo, ayo ayo aku udah coverin kamu. Eh, aku uh, 8, kamu dulu. ya gennya. ya. Ya aku, apa, aku bantu dalam ko ko aja. Bepku. Aku ada yang yang bisa bantu eh, ya tolongin ya? Mana dari mana? Mati. Dari kontainer depan itu. Di revive ayah, dia, ayah, lagi di revive. Ada chipnya, aku ada penkiller doang nih. Uh, oh, kan? bucin ya, guys ya. Gila. Oh, ada puluhan Tolong, Bang. Sabar, sabar, sabar, mbak sabar, sabar, mbak sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar. Konek sabar. Konek Masalah tolong ya kan. Kita ada 8-0, maju pun mati, cok dar aku sekarat ya. Aja. Aku udah Aku kau aja. Itu 50 m kok. Sabar, gen. Jadi dalam dalam ini kayak gen. <coughs> mm Hmm nah, kayak situ sih. Wah, aku udah ketembak, Den. Nah, lagi. Nice, Iya nice. saya. Ya, ya. Ya, saya ya, ya. aku. Kata -kata saya tahu pertanyaannya. Iya kena bata bata. sayang, sayang saya. Sayang, sayang tai babi, sayang. Panjing aku nggak enggak ke kau tai. Si. Tahu. Ada lagi tuh. Mantul keno dia. Mampus. Mampus. Ini n. gimana, Gen? N n n, n. <laughs> mampus anjing mampus. Anying. Bang, jangan aku enggak aku kasih ke orang, Bang. Mam, gen gen gen gen Masin gen gitu, hotel gin, hotel kok gitu, hotel... ya, bang, ya, <sus> dia, dia. ini, dia, dia. Wale, In wale, okay, oh, <aku> <mni> mm -mm. penunjuk, gen ini, pelaku, jangan, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Pilihan aku GG okay, kan? Kamu... Gimana tuh? Emang, cok Emang di setiap, di setiap orang GG itu banyak Emang yang Emang hoki sih awesome. Apa ya? Mau, mau gimana ya, cok ya? Gak bisa ngebales, cok <tuk> eh, Itu tuh, orang tuh, kip Ketikip, itu oh, orang kip ya? Ori itu, Nito Iya, Ori Ori Ori Ori Ori Ori Di rumah, kan? ngelih bantuin lo sama Genta loh iya parah yeah, para, cok Genta ini oh. betul pacar doang gak dijagain iya <tuh> Dua orang gen kenok dua gen dapway itu lo bocor aku mau ya. kalian upload, upload Gajahin, aku aku ngangkat Mata, aku ngangkat atau rata, Atau lagi lagi sarden. Bukan kau. Bukan, bukan <tik> gila. Gila, gila. <tik> gila memang. Wah, bukan main. Bukan main. Bentot babi. Panas tapi bukan api Canda api Ipih Warsi bisa aja cek kompon <tuk> <tuk> Nah kau bujang lapo anjim Tapi kita mau hukum berapa? 48 Gitu kus kleding nanti <tuk> Betul lah gue ya <tuk> Jangan lapo co katanya Ban Capek gue mah Oh terus hari-hari bot Hari-hari bot parah banget ya, kayak dari dibilang bot cok cok <laughs> ini barang selingkan kasihan cok bot terus cok eh? kusik <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sikin ya. jadi ya, cok yaa kayo anjing uh. <koh> ada orangnya tuh Cok. Bu dia ngeluk cuma panci sama atas level 3 betul aja lah lagi pucin kubilang langsung aja mucit dia cok depan mobil <koh> damage <tuk> ah mati Tengah udah dia ngatah aku aku ada aku anjing di sini mana gen? Di depan nih, depan. Ini gen. Anjing dia bedet, cok. Aduh taknya anjing, mampus kau, mampus kau, mampus, mampus. Udah udah, berdua aja. Berdua. Cok musuhnya. Anjing di sini dia, Bang. Enggak ada otak ya. Kau enggak dengar step apa, Bang? Enggak, aku denger yang di sini. Ah, sip. Watch out. di rumah itu, rumah-rumah-rumah-rumah. Sialan. Enggak apa-apa. Sekarang kita. Kan? Satu di paling bawah. nunggu tahu dia? Enggak, lo tadi paling bawah ikut ya. Bang. mati di raso gila ah mijel, mijel, mijel, senggol dong kalau kau senggol Ninja, itu aku perlu tahu sekarang senggol, senggol, senggol senggol, senggol, senggol senggol, senggol kayak siapa tuh? wuhuy senggol, ip aduh, eh, eh berit senggol, senggol, senggol, ip kok, jangan upside, gen jangan upside Drama, ah, jangan nusain, kan? jangan gen, jangan nusain anjing ini kadang mau, cowok otaknya kadang kurang dipakai, ketinggalan waktu lahir. Bukan aku, kok tengok siapa yang ngokang. Aku lagi nggak mau membunuh orang. Aku udah, adalah capek, capek ngomongnya, capek nggak ada lagi kata-kata yang bisa diungkapkan. Anjay. <tuh> mana kau dan ah? kabur ketika dia yang kau cinta mencintai yang lain anda Hai apa sih tolong bodoh amat aku sama kalian musuh tinggal dua cok enggak abis gen, gua sama gue parah oh, parah iya, parah nge. parah oh, itu enggak. sayang tuh mati kamu, kau tel. mati mati, mati, mati. <tuk> kau mati <tuk> mati kau mati kau mati cina cina nih bos ya, parah juga eh, sama aku eh, woooooo eh, headshot headshot babi headshot, headshot, headshot apa? Oh. ada bom lagi yen. mau nggak? cok hai, minta nama G cok serius. Hai, ini memang masjid, dia Alung.